bagi sahabat untuk cara mengatasi setelan terus-menerus berhenti, langkah pertama kita masuk ke setelan Androidnya sahabat ya. Jika sudah masuk ke setelan Androidnya, kemudian kita di sini pilih manajemen aplikasi sahabat. Dan kita di sini cari aplikasi yang bernama setelan ya guys ya. Kita cari di sini aplikasi yang bernama setelan guys ya. Kita scroll-scroll, kita cari-cari sambil kita menyari. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Oke, kita cari terlebih dahulu aplikasi setelannya, sahabat ya. Nah, ini dia sahabat aplikasi setelan yang terus-menerus berhenti di Android, guys. Kita tekan. Kemudian di sini untuk langkah pertama kita hapus cache ya, sahabat ya. Hapus file sampahnya, kemudian untuk langkah kedua kita di sini hapus datanya, guys. Kemudian di sini hapus data aplikasi, kemudian kita klik oke OK aja, sahabat ya. Nah jika sudah disetting seperti ini maka secara otomatis aplikasi setelan di Android kamu tidak akan terus-menerus berhenti, guys ya. Bagi sahabat jika langkah yang pertama tidak berhasil maka kamu harus mencoba langkah yang kedua yaitu dengan cara mengupgrade atau mengupdate sistem Android kamu, ya, guys ya, atau memperbarui sistem Android kamu, sahabat.